menemani santai bagi kalian saat ini. Bagaimana kami unggulkan info-info menarik dan kabar spesial dari idola kesayangan kita. Dia wali persahabat ya dengan kabar yang sangat bahagia pastinya melihat judukan semalam ketika warga Konoha tentunya selalu disuguhkan kebahagiaan oleh Lestor family. Semalam Bunda Lesti, Bapak Bilar tentunya sama-sama latihan muatai. Wow. Luar biasa keren banget ya adem banget ketika melihat idola kesayangan kita tentunya punya hobi samaan. Lesti Bilar sama-sama mereka berdua latihan Muay Thai semalam makin keren, makin kece dan pastinya kita semuanya makin bangga dan kagum dengan idola kesayangan kita, Masya Allah begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya dari akun Syarifah Cahaya 69 Masya Allah senengnya lihat Leslar seperti ini Bahagia selalu langgeng, Amin Ada juga tanggapan dari Tuminah lah Masya Allah habis salat buka HP Lihat beginian tambah adem banget Wow semuanya bahagia Semuanya happy Melihat idola kesayangan kita Selalu bersama Apalagi melihat Abang El Kita lihat di momen buddha Lesti latihan Muay Thai semalam Abang El L Ini ikutan main ya Sambil digendong oleh instrukturnya Aduh Masya Allah En gemoy banget Alhamdulillah persahabat yang komplit vitamin semalam kita dapatkan dari keluarga kecilnya leslah Masya Allah mudah-mudahan sehat terus bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin kemudian juga persahabat selanjutnya setelah latihan muaita ya kita mendapatkan kebahagiaan juga dari pain yang video call langsung dengan Abang El Alhamdulillah sehat-sehat ya Abang Fatih Itu doa dari Pak En untuk Abang L Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Tentunya doa terbaik selalu kita berikan Untuk jelas larga yang mulai Masya Allah Abang L lagi video callan sama kakeknya Pak En Masya Allah, luar biasa, selalu dirindukan semua orang Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin Selanjutnya, kita lihat para sahabat kabar yang sangat membahagiakan sekali, Alhamdulillah Untuk lagu insan biasa dalam 12 hari perilisan Ini tembus 12 juta viewers Dan masih nangkring di satu trending untuk music Wow, hari ke-12 masih masuk trending youtube musik satu indonesia dan sudah tembus 12 juta viewers Emang keren banget nih fans yang luar biasa Fans yang tentunya selalu mensupport dengan tulus karya-karya Leslar Makin bangga, makin kagum sekali dengan Leslar Lovers, Lasty Lovers, Belovers sekalian emang the best Keren, luar biasa, Asya Kemudian juga persahabat, kita simak di story-nya Bang Imon Semalam persahabat ya, lagi melakukan Zoom Meeting Bersama Papa Bilar, Bismillah, untuk usaha MRB Clothing line Kita doakan lancar, sukses, dan mudah-mudahan persahabat ya Ada tentunya produk-produk terbarunya yang diluncurkan selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita selalu menantikan kabar baik selalu menunggu kabar bahagia dari idola kesayangan kita bismillah saja doakan yang terbaik untuk bisnis dan usaha idola kesayangan kita ini momen Bang Imon persahabat ya meeting dengan tentunya Bapak Bilar ini mengenai produk MRB Clothing Line Bismillah lancar untuk semuanya Kemudian juga para sahabat berikutnya Di storynya Papa Bilar Tiga jam yang lalu Para sahabat ya Ini waktu sahur nih Papa Bilar mengunggah foto mobil klasiknya Dan kita lihat juga kalimat yang diposting Uhui, uh, makasih om Udah didendanin Wah, Masya Allah keren banget nih mudah-mudahan rekah barokah untuk Papa B udah Lesti BBL mudah-mudah rezekinya bisa nular ke kita semuanya sebagai fans yang tentunya tulus support Leslar Amin masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube diva TV yang akan selalu memberikan cover terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Villa. Bagaimana tanggapan kalian semua akan berkomentar, bang minu cakam terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.